Nandi ini dia putrinya Anandi Nandi ini ah. Bu Manggala, kau tidak menyadari. Bergembir yang sudah kau berikan kepada kami. Kami sudah tidak sabar untuk menemukannya. Aku akan segera menghubungi Anandi. Dia, dia pasti sangat bahagia mendengar semua ini. Aku akan menelponnya. Dan juga sebelum Anandi datang kemari, aku akan tetap berada di jalra, di rumah dinas. Iya, aku akan... Menggala, terima kasih banyak. <SAR> aku, aku akan menghubungi Arandi. <SARENCANAT> terima kasih banyak, kok Sama-sama, <SARENCANAT> oh ya, Sifam. Kabar Kakak jika kamu membutuhkan bantuan dengan proyekmu? Ya, oke, okay? dah, dah, da. ya, Jagdis Anandi, tinggalkan semua pekerjaanmu dan datang ke Jalara secepat mungkin. Aku mohon, sekarang juga, pergilah. Pergi ke Jalara? Ada apa, Jakdis? Apa semuanya baik-baik saja? Anandi, kumohon mohon jangan bertanya lagi. Lakukan saja apa yang kuminta. Jakdis, aku tidak mengerti. Anandi, cepat datang ke sini. Dan aku berjanji, perjalanan ke Jalara ini tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Cara yang jelas, Jagdis. Jagdis? Maksudmu? Nandini? Nandini -ku. nanti <laughs> di sana Dokter Anand aku membutuhkan bantuanmu. Ya uh, katakan, tolong antar Anan di kejalra dan datanglah secepat mungkin, jalra. Uh, baiklah, kami akan berangkat. Ibu Ibu Apa, apakah ini benar? Apa Jagnis benar-benar menemukan Nandini ku? sering pergi ke jarak kenapa aku tidak bisa menemukan anakku ibu, ibu aku tidak mengerti apa yang ibu katakan nandiniku adikmu Sifah sepertinya jadi setelah menemukan nandini menemukan adikmu benarkah Ikut, Bu. Ah, Mohon Ibu akan pergi ke jalra untuk membawa adikmu pulang. Tunggu di sini saja ya. Jadi, jaga si ya Iya, ya. ya. Bagaimana aku bisa memisahkan ibu dari putrinya? Dewi, jangan lakukan ini padaku. Aku sudah melewati banyak cobaan yang ada dalam takdirku. Tapi bagaimana aku bisa melewatinya? Kita akan menamai putra kita Sifa dan putri kita Nandini. sama pria jahat itu selama hampir 12 tahun bersama siapa Beberapa pekan setelah penculikannya Pria itu Menjodohkan nandiniku Dengan putranya Lepaskan putriku Pikir! Lepaskan putriku Pikir! Kau tidak punya hak lagi atas anakku. Putrimu sekarang adalah jodoh putraku Menantuku Apa? Anak sekecil itu dijodohkan Pencarianku berakhir hari ini hari ini hari ini aku akan bertemu dengan Andi Niko bangun bangun Ayo cepat ganti pakaianmu ganti pakaian Mengapa bibi Kau harus meninggalkan rumah ini. Sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan rumah ini. Apa aku harus pergi dari rumah ini, Bibi? Huh? Tapi kenapa? Apa aku memang harus pergi, Bibi? Tapi kemana aku akan pergi? Kenapa kau terus bertanya? Sudah cukup. Dengarkan aku, Nak. Ayo bangun, ayo! Dia, B -b -b bagaimana kau tahu dia anakku? Bagaimana kau bisa tahu? yang kupakaikan padanya di hari itu. Dimana dia Jagdes? Di mana Nandiniku? Ini Nenim boleh. Dia nanti putrimu. Aku menyebutmu penyihir baik hati Kau adalah anak yang manis Wanita manapun akan bangga Bisa menjadi ibu munang Bibi bisa membuat permohonan di sini. Aku mohon untuk memiliki anak perempuan sepertimu. Bibi punya anak perempuan sepertiku. Kali Dewi mempertemukan aku dengannya Tapi Aku tidak bisa mengenali putriku sendiri Aku tidak pantas jadi seorang ibu Anandi Kau seorang ibu oleh karena itulah, kau sering dipertemukan dengannya. Lalu kenapa jika kau tidak mengenalinya? Kau memiliki ikatan dengannya. Aku ingin menemuinya sekarang. Antara aku padanya, Jagdis. Ayo. Ayo, Anandi.